Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sana Basu balik kita di alam nan rancak Indah ko ranah minang Ya nak? Dalam pituh alam Sana Kali kini ko Kita kebaca rita tentang Saku Saku ko ko Pantiang bana Dalam kemajuan suatu kampung Suatu kaum satu negara atau nagari sana. Apa yang bawa makasih Saku Saku adalah lambang tentang kesejahteraan atau lambang tentang kemapanan. Karena memang di balik saku tu ada yang namun nambah kuas satu pitih Saku cabia. Ada yang saku sayuh di sana. Nah, itu sangat berpengaruh di sana. Apalagi, terutama bagi kita nan kabar minan misalnya, kan? Itu perlu memperhatikan sakunya. Nah, kalau dulu budi ini orang calik, orang kesole pandainya mengaji atau tidak. Kini orang ini caliknya, leh basaku-saku, leh padek-saku juga atau tidak, gitu, kan? Itu nan dicalik orang kini sana. Walaupun itu sebenarnya indaklah batu as tarinyo kan sana tapi memang nilai itulah bergeser sana okey kita celik sana saku dalam artian duit bansai Nah, induk bancak sana itu biasanya pangana indaklah jalan, ya kan? Indak babuah pangannya wajib ada di sana. Ampuh saja tagaknya gitu kan? Jadi, <guruh> tak ada nampone je nyaw. Kenapa? Memang miskin itu menyebabkan sebab pada umumnya sana. Walaupun tak setaranya, pada umumnya kemiskinan itu menyebabkan uh, orang tu buntu agak-agak. Ya, buntu pengana, makok sana kalau orang Bapiti itu semakinnya Bapiti semakin banyak agak-agaknya. Aien nah, orang nan bahasa kusayui nan bahasa kusente yang mudah rapuh, makok dikecahkan oleh nabi kemiskinan itu mendakekkan kita kepada kekufuran sana. Makok hati-hati jo saku cabiak. Jadi sana kemiskinan mesti awak tuntaskan secara bersama-sama jadi jangan dibiakan jangan ada jurang antara yang miskin dengan yang kayo karena memang kalau lah saku ko nan jadi patokan sana hilang raso Abih Pareso, ya kan? Dek Piti, Abi Rasu, Abi Pareso. Karena memang tu sana Piti ko ternyata tidak berusanaknya. <laughs> Piti membuat orang tidak berusanak ya kan? Piti jo bisa membuatkan orang bahkan tu satu sama lain di sana ya. Bahkan kadang-kadangnya lah duduk di kursi nan empuk-empuk ya kan? Gara-gara saku tadi ko sana, ah, bisa orang tabao adanya. Kama namanya tu. Ke kandang situmbin, ya, kandang situmbin kita nantu tu sana. Nah, kemudian kalau kita calek masalah saku sana, adunna memang memprihatinkan dun sana kita terhadap saku-saku nan -saku cabi yang mestinyo kita mereka tu batenggang kadu sana dan sebab kalau di zaman dulu kita calek sana itu kan salian tenggang menenggang satu sama lain. Kalau kini dicalek sampai batenggang itu bana nalah rumit sana, kama itu memang susah. Kama mereka mesti bertenggang sana, tanpa bertenggang mereka, kini itu karentenir. Jadi untuk tu sana perlu kita perhatikan saku. Nah, lelapang sakunya, tolong-tolong saku kawan kawanan cabik, Ya kan? Nah, untuk yang sakau sana, hati-hati jo anak mudo kita. Kalau akala hilang sana, rusak adik kita sana. Kalau akala hilang sana, rusak agama kita sana. Kerana memang orang yang berkah sana tidak tahu Yang mana yang hitam, mana putih nan mana jalanan jalan, yang kanya tampuah Yang mana yang nurah, yang kanya Untuk itu sana, salam saku Salam jan sampai sekau Cikgu ambo, pituah alam, zulfami adi.